Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman rajut Jumpa lagi dengan saya Ayukiya Hennet. Di channel ini kita akan membuat Granny square Seperti ini ya Ini sangat mudah Membuatnya simple banget Untuk pemula Lebih asik ya Kalau untuk pemula ini enggak ribet-ribet ya Mudah Sangat mudah Bahan yang kita butuhkan saya menggunakan benang nilon PP seperti ini, ini. Jadi tekstur benangnya itu kaku ya. Dan juga ada hakpen. Saya menggunakan nomor empatnya. Ada korek gasnya juga ya. Oke. Okay. Sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa channelnya di like dan di subscribe ya dan di share. Untuk granny nya ini biar dia jangan bergelombang-gelombang seperti ini ya. Nih, kalau teman-teman punya papan blocking itu lebih bagus silahkan digunakan. Jadi nanti ininya eh uh, simetris ya, jadi nggak kayak gini ya. Ini belum dikasih, belum dipasang papan blocking. Kalau teman-teman tidak punya papan blocking, teman-teman bisa buat sendiri ya di rumah, dibuat dari kayu aja gitu. Ini seperti punya saya, saya membuat dari kayu biasa. Setelah itu, saya kasih ini nih, apa saya bor ya? Ini saya kurang rapi ya. Nah saya seperti ini dibuatnya ya, saya tusuk pakai tusuk sate seperti ini Nah jadi dia kelihatan simetris ya Nah nanti hasil ini kalau sudah simetris bisa langsung dipakai untuk membuat apa saja ya grani gran ini bisa buat tas bisa membuat dompet dan yang lainnya ya teman-teman ini hasil granny square nya yang sudah diblocking ini tampak di depan tidak ada seperti bergelombang-gelombang ya atau lengkuk-lengkuk semuanya bagus dan ini bagian belakangnya ya kelihatan kan beda warna pink dulu ya bismillahirrohmanirrohim untuk awalannya kita membuat slip knot dulu Note. setelah itu kita membuat CH sebanyak 6 1 2 3 4 5 dan 6 selanjutnya kita slip stick di bagian CH yang awal tadi lanjut membuat 3 CH dan membuat double crochet di C ya. Selanjutnya kita membuat chain lagi sebanyak 5, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut, kita membuat lagi double crochet tapi tidak selesai ya. Seperti ini double crochet, ditarik hanya 2 benang saja. nih Lanjut, masih kita membuat double crochet lagi tapi tidak selesai ya. Nih, kita tarik dua benang saja seperti ini. Jadi ada tiga benang di headphone ya. Barulah kita tarik keseluruhannya. Lanjut kita membuat 5 chain lagi. 4 5 4 5. Nah, seperti ini. Sama kita lagi buat pengulangan seperti yang tadi ya. Bikin double crochet. Tapi tidak selesai. Nah, buat seperti ini. Ini kita membuat motif seperti ini. 8 ya, ini sudah tiga berarti 5 lagi ya. Oke, teman-teman silahkan dilanjutkan ya. Nanti kita akan ketemu di bagian sini. Disininya. Oke, okay. oke okay. okay, teman-teman, ini kita udah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, yang ini 8 ya, dan 5 chain nanti, tiga, empat, Nah yang ini kita slip stitch di bagian DC sini ya. Hmm. Nah. Oke. Okay. Nah ini ada lima chain. Chain pertama kita slip stitch. Chain kedua kita slip stitch. Nah, di chain ketiga, kita langsung membuat SC. Nah, seperti ini. Nah, untuk di lubang ini, yang ini, kita membuat triple double crochet. Nah, jadi kita melilitkan dua benang. Ya. Satu, dua. Dua benang, masuk di bagian lubang yang ini, tarik, keluarkan dua benang, tarik, dua benang tarik dua benang. Setelah itu kita membuat satu chain. Nah, kita membuat lagi triple double crochet. Bikin lagi satu chain. Nah, kita membuat triple double crochet ini sebanyak 11 kali di lubang yang sama ya. Jadi silahkan teman-teman lanjut ya satu dua tiga empat lima enam baru enam nah, ini kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh kurang satu lagi bikin chain triple double crochet. Nah, selesai ada 11 triple double crochet ya. Setelah itu kita masuk di lubang yang sebelahnya yang ini. Kita membuat single crochet. Jadi kita membuat single crochet. Dan selanjutnya di sini lubang sini sama kita membuat lagi Triple double crochet. Nah, ini ya. Nah, nanti teman-teman, ini kan, ini triple crochet, ini sc-nya, triple crochet, ini sc, gini terus ya, triple crochet, sc, triple crochet, sc. Oke, okay. silahkan dilanjutkan. Oke okay, teman-teman, ini saya sudah ngerjain empat kelopak ya. Ini kelopak yang terakhir untuk kita slip stick di bagian sc yang ini tadi, sc awal tadi ya. Setelah itu teman-teman langsung putus benang ya. Dia tidak melengkuk ya. Nanti pas terakhirnya dia akan berombang ya Lanjut kita bikin yang warna birunya ya. Ambil benang biru. Kita ganti. Kita membuat slip knot. Ini terserah ya teman-teman boleh masuk di bagian sini boleh atau di sini juga boleh. Kita membuat double closer yang ini yang ini punya yang sc ya berarti kita di sebelah sini ya sebelah sini teman-teman nah, boleh naruh di sini juga boleh atau di sini boleh terserah yang penting lihat dulu ya yang punya sc jangan ya ini yang punya sc ini nah kita bagian di sini ya yang kita buat motif lagi kita masuk bagian sini sini Lanjut, kita bikin simpul dulu. Kita membuat satu, dua, tiga, empat. Empat cahaya, selanjutnya di lubang yang selanjutnya ini, kita membuat double crochet, ya double crochet kita buat double crochet bikin satu chain lagi bikin double crochet lagi seperti ini bikin lagi satu chain lagi bikin double crochet lagi Nah, ini kan uh, yang chain awal ini udah kita masuk hitungan satu ya. 1 2 3 4. Nah, bikin chain lagi. Selanjutnya yang di sini kita membuat double crochet. Tidak selesai. satu dan dua Seperti ini. Langsung kita tarik dua tiga benangnya. Lanjut di sini kita membuat dua chain lanjut di lubang sebelah sininya kita membuat double crochet tidak selesai ya satu dua nah kita tarik tiga tiga benangnya ya bikin lagi satu chain bikin lagi satu double crochet satu chain lagi double crochet lagi bikin satu chain lagi Bikin double crochet lagi Begitu Satu chain lagi Double crochet lagi Dan Satu chain lagi Double crochet lagi Nah 1, 2, 3, 4 2, 2, 1, 2, 3, 4 hmm. Oke Untuk row selanjutnya Kita akan membuat Bagian yang warna birunya ini ya Seperti ini Kita ambil benang warna biru kita membuat simpul slip knot seperti ini ini bagian yang ini ini pemiliknya punya SC ya Nah kita hanya di bagian ini aja lengkungan ini ya jadi kita ngambil di bagian ini yang punya SC jadi kita di sebelah sini ya sebelah sini setelah itu kita membuat empat single crochet oh membuat 4 chain ya 1 2 3 4. empat chain ya bukan single crochet ya maaf selanjutnya di lubang selanjutnya ini ini sudah termasuk hitungan satu ya lubang kedua kita membuat double crochet chain double crochet maaf Double crochet chain, double crochet chain. Nah ini sudah ada empat ya, satu dua tiga empat empat double crochet. Nah di bagian selanjutnya ini kita membuat double crochet tapi tidak selesai ya. Satu dua jadi dua double crochet tidak selesai kita tarik tiga benangnya lanjut kita membuat dua chain oke untuk di lubang selanjutnya ini kita membuat sama dua double crochet tidak selesai ya ini ya tarik satu single crochet satu double crochet satu chain satu double crochet satu chain lagi satu double crochet nah ini kita hitung satu dua tiga baru tiga ya berarti nambah sini lagi satu satu chain satu double crochet setelah itu kita membuat satu chain nah yang ini yang ini ya yang ini kan punya SC ya, ini yang punya SC ini milik yang ini ya nah, kita masuk kita membuat triple triple double crochet di bagian sini tapi kita ngambilnya di bagian depan ya front, nah, ini depan seperti ini baru kita tarik seperti ini di front loopnya ya tuh, tuh. oke okay. nah jadikan sama nanti juga dilanjutkan sama seperti itu untuk uh, yang selanjutnya di sini dan di sini dan di sini ya satu dua tiga empat nah yang bagian sini dua dua oke okay, coba teman lanjutkan lagi ya sampai nanti akan bertemu lagi di bagian sininya oke ini teman-teman kita sudah bagian mau akhirnya ya kita membuat satu chain setelah itu kita membuat triple double kursi selanjutnya kita masukkan di bagian sc ini ya udah kita mau buat triple double crochet, kita masukkan di SC. Nih kan SC yang tadi ya. Nah, kita masuk. Seperti ini. Dari lu benang. Begitu. 1. 1 SC. Ini kita slip stitch di bagian satu, dua, tiga, empat, bagian empat, empatnya di channel nomor empat. oke selesai empat, langsung empat, benang ini ya lanjut kita akan membuat bagian ini ya sampingnya ya sebagian penutupnya kita mengambil benang warna abu-abu ini kita bikin slip nutri seperti ini setelah itu kita boleh di bagian sini boleh di sini boleh di sini boleh, terserah ya. Karena di sini kita hanya membuat single crochet. Ini buat satu single crochet masih di lubang yang sama satu single crochet. Jadi satu lubang ini dua single crochet. ini satu dua masih jadi isi setiap e, lubang ini satu single crochet. Nah, setelah jumpa di bagian double crochet yang tidak jadi ini yang enggak sebelum selesai ini, ini kita masukkan di bagian sininya di antaranya ini. Kita membuat satu dua single crochet. Setelah itu kita membuat satu dua chain. Lanjut di lubang yang sama kita membuat dua single crochet satu dua dan seterusnya seperti itu ya. Selebihnya sama. Setiap satu, satu lubang dua single crochet hanya di bagian yang double crochet yang tidak jadi tadi ya itu dua single crochet dan dua chain dua single crochet oke teman-teman silahkan dilanjutkan sampai selesai di bagian ujung ya di ujung sini ini teman-teman kita lihat lagi ya ini masih SC 2 SC nah jumpa lagi nih di bagian ininya yang double crochet yang belum selesai yang tidak jadi ya di sini masukkan 2 SC 2 single dua chain, dua sc lagi di lubangnya. sama. lanjut, selanjutnya kita sama dua single crochet setiap lubang. Nah, ya. sampai nanti kita jumpa di akhir sc awal ini ini udah jumpa dan kita slip stitch di sc awal setelah itu kita putuskan benangnya ya ini kita putus benang. kan tinggal teman-teman di blocking aja ya kalau ada papan blocking ini jadinya rapi nantinya enggak berkerut-kerut seperti ini ya ini berkerut-kerut karena belum di blocking ya teman-teman semoga bermanfaat dan mudah dimengerti Lanjut dieksekusi di rumah ya teman-teman ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.